Oke, okay, balik lagi di channelnya Pahmi Gaming Slot Channel yang membahas tentang seputaran game Pragmatic Play Oke, okay, pada abang-abangku semua Disini kita bermainnya di Game of Olympus Seperti biasa Di Kakek Genius ya, cuy ya. Oke, okay, pada abang-abangku semua dan om-omku juga Ingat, sini saya tidak mengajar Ataupun mengajak kalian untuk bermain Apalagi memberi contoh ke kalian untuk bermain itu tidak sama sekali ya, cuy dan disini saya hanya sekedar menghibur kalian dan disini juga saya hanya sekedar konten kreator Oke langsung kita gaskan aja buy ini cuy 240 ya cuy ya semoga jadi gas yang mantap-mantap Yang nikmat nikmat lah dipandang oleh mata kita ya kan Oke Merah connect di awal mantap jiwa cuy mm -mm. Kali 2 doang gak apa-apa lah ya kan Oke apalagi gak ada lagi nih cuy Oke kali 20 nya connect mantap jiwa Apalagi gak sekolah jadi kalau ya Tapi gak apa-apa tetap tenang dengan panik dan jangan sedih dan jangan bimbang dan jangan khawatir dan jangan kesel dan jangan coba pikir yang gak enggak tentang gue aja ya, ya Oke kali 5 kali 2 nya lumayan Nice banget ini mama merah cok hijau kuning Oh aduh gak onet oh, pula dia cuy Ya tetap tenang senpaksion lagi onak dapetinnya Oh iya buat abang-abangku semua dan om-omku juga yang belum bakar lodutnya, bakar dulu lodutnya Yang belum seduai kopinya, seduh dulu kopinya Biar sensasi-sensasi kehidupan itu semakin ada, semakin nyaman Semakin luar biasa ya cuy ya hmm. Menghadapi Habisnya bulan E Menghadapi berbuka puasa Ayo dah cuy cuy Oke sensasional lagi kita dapatkan. kan mm -hmm. Oke apalagi jam pasalnya jadi itu, cuy Ayolah lagi cok angkat dong cok angkat guys oke okay, lumayan diangkatnya ya kita ya iya lagi dong merah hmm nice banget ini mah apalagi oke oh, cincinnya banyak coy apalagi oke okay, lumayan ini mah ini leh apa namanya sempak sional lagi kita dapatkan lamp 800 ya cuy ya waduh kayak gini mah easter best banget cok hmm. aduh lagi lagi dong mantap jiwa ini mah kayak, kayak gini mah mantap jiwa cuy uh sedang menikmati suasana uh sensasional bertubi-tubi aja ya sensasional bertubi-tubi uh -uh. aduh kayak, kayak kayak gini mah bah nikmat sekali cuy uh. bertubi-tubi kita dapatkan sensasional ya satu juta enam hampir satu tujuh ya kita dapatnya. Oke. Hmm. Hijanya nggak mau konek pula dia ya, tadi ya. Oke okay, unonya enggak konek juga. Biasa kalau abis meledak kayak gini kalau kita buy lagi enggak ada, ya, ada isinya berarti ya cuy ya. Nggak ada isinya berarti kita lihatin aja kalau ada isinya berarti ini rejeki kita cuy kalau nggak ada berarti bukan ya cuy ya nggak tahu lah rezeki siapa <tuh> oke okay, hijau nggak mau connect ya sudah tanda-tandanya sudah ada cuy nggak mau connect sama sekali dia ya kan sudah ada kok tanda-tandanya ini nih hm. ya begitulah Zeus cuy <tuh> ah nggak ada isinya kan oke tetap tenang dan jangan panik aja kita buy lagi dia cuy jangan putus asa dan jangan lepas kendali <tuh> kok lepas kendali ada lagunya itu, cek lepas kendali oke okay. ayo dong mm -mm, merah boleh tuh cuy aduh nggak mau dia cok Oke, okay, cincinnya birunya boleh, enggak oke okay. birunya jadi aja ya. Cuy ya. Hmm, mantap jiwa ini mah. Lagi dong, enggak mau bola dia cuy. Tapi nggak apa, tetap tenang dengan panik. Jangan sedih dan jangan bimbang. Jangan khawatir dan jangan tersesalin. Jangan berpikir yang enggak-enggak ya cuy ya. Hmm -mm. Karena kalau berpikir yang enggak-enggak itu hmm, bahaya juga cuy. Sumpah loh. Bahayanya gimana? Ya bahaya dong Ya kan? Itu enggak Bahaya enggak Kalau yang berpikir yang enggak-enggak positif Terus tentang orang Ya kan? Bahaya coy Jadi Jangan coba-coba untuk berpikir yang enggak-enggak Yang tentang orang maupun Itu apa siapa Jangan coy Berpikirlah sensitif Eh sensitif apa coy? Sensitif Berpikirlah yang mantap jiwa, Cok. Jangan menilai orang dari luarnya, saja Nilai orangnya itu dari segi. Tata bicaranya, cuy Kalau sopan, gue hormat. Kalau lo nggak sopan. Wih. Bicara dengan cara apa aja boleh, cuy Dengan cara gitu boleh. Dengan cara ini boleh. Ya, semuanya boleh-boleh aja, Cok. Gue nggak balik sama sekali lagi model gitu. Kita tetap berusaha baik lagi <tuk> <tuk> Batok cok <tuk> Oke ayo dong Lagi dong angkat dong Yang nikmat-nikmat lah dipandang oleh mata kita ya kan Iya Uh Apa lagi nih Uh mantap Lagi dong Angkat dong Kalau ini gak ada isi atau ada isinya Kita tetap bede ya cok ya ini kita tetap WD Jangan sia-siain peluang buat WD cuy Karena peluang buat WD itu Hanya datangnya sekali saja Kalau kedua kali Ya berarti kalian hoki doang cuy Berarti itu rezeki juga ya kan? Tapi buat abang-abangku Kalau ada kesempatan WD itu di WDin cuy Jangan sesekali ditunda-tunda WDnya ya, cuy ya Uh, bentar dulu bentar dulu banyak tuh kayak begitu tuh ya kalian iyalah banyak Cok. oke okay. di sini nggak ada balik modal tapi di sini kita sudah luar biasa oke okay, banyak itu angkat dong sayang kakek kakek yang emang kakek yang emang Enggak ada kayaknya dikasihnya nih. angkatlah nggak diangkatnya lagi nih cuy waduh parah ini tapi ya sudahlah langsung kita wedding aja ini cuy sudah lumayan sudah ya kan jangan sia-siain peluang buat wedding cuy anak ruang buat WD itu datangnya sekali saja disini lumayan juga 1 jutaan dari modal ya cuy ya. kita WD ya cuy oke buat abang abangku kakak-kakakku thank you banget yang sudah like dan sudah komen dan sudah subscribe nya semoga kalian sehat selalu dan dimuralkan rezekinya dan dilancarkan segala urusannya dan dimudahkan apa yang diinginkan amin ya cuy ya, dan disini gue Pahmi Gaming Slot bersama GBR123 pengen jabut undur diri see you next content, next video berjumpa lagi di video selanjutnya see you, bye bye, love you semuanya hmm.